mantap, Lalu mantap kapas. bro. Ada oh, nggak Baung bro. Kapas. Mantap. <laughs> kapas. Dak, kapas. Dak, kapas. <laughs> Kita Tadi juga bro. Oke okay, bro, baung bro. Strike pertama nih bro. Umpan kucur. Oke okay, bro, lanjut halo bro jumpa kembali bersama saya dan hari ini kami mau mancing lagi bro nih ini kawan-kawan lagi betulin pancingnya bro masang mata pancing oke bro ini sungainya bro tuh kami mau sewa motor air bro tuh ini di sungai mempawah bro oke okay, bro kita lanjut ke spot pertama nanti bro oke okay, bro lanjut oke okay, bro kami sudah sampai di, di spot pertama nih bro Duh. semoga aja ada ikan babon-babonnya bro kami berempat nih bro oke okay, bro lanjut dan saya menggunakan umpan kapas nih bro, oke, bro semoga aja ada ikan baungnya bro, lanjut bro, cuman ini lumayan, 3 lumayan guys ada tiga kiloan guys, kita dapat hari ini guys nih, uli, macam <laughs> mana yang mantap, salah bukan masuk di mulut, kita cek ya guys, posnya nya guys, ini ini, oke okay, guys, lanjut, mantap, guys. lanjut asin tak kepare. tiketnya. anu, Bang, ingin Halo, guys. Strike lagi, guys. Kecil kecil, Bro. Oke Bro, lanjut. Oke, Bro. Kayaknya nggak kayaknya nggak ada pesambaran, Bro. Mendingan kita pindah aja, Bro. Oke, Bro. Lanjut. Oke, Bro. Kita coba di spot kedua nih, Bro. Semoga ada ikannya, Bro. Okey, bro. Lanjut. Donok tak nakok. Kajian bahasanya. Ya, Donok tak nakok. Ngalu ada, Donok tak nakok. Ya Allah, saya juga coba. Donok tak nakok. Donok tak nakok lagi. Cuman dia, kayu tu mak. Dulu, dalam di sini. Tidak ada yang di sini. Kita tinggal sampai tadi. Oke, bro. Kita coba dulu di sini, bro. Semoga dan semoga aja bro. Ikan yang tenggelam terselamatkan hari ini, bro. Strike pro. Strike Bro. Strik, bro. Mantap strike bro. Mantap bro. Ikan lies bro. Strike bro. Oke bro, lanjut. Wah, <laughs> tiba, -tiba <laughs> rasa-rasa dingin rasanya. <laughs> <laughs> Oke okay, bro, lanjut bro. Enjoy. Oke okay, bro, pindah kembali bro. <laughs> pindah kembali. Di sini cuma dapat satu ekor bro, ikan lain. Saya juga okay, bro, udah sini bro. Oke okay, guys, kita pindah di sana lagi guys, di bawah sana. Kemungkinan besar, ikannya juga pindah juga. Oke okay, bro. Juga, Lanjut. Lalu, lalu. Hah? Ya guys, uis strike udang gila guys. Oh, Ternyata oke. Okay. enggak bro, mantap bro, mantap lanjut, oke, mantap bro, uh -huh. udah enggak bro, oke bro, lanjut, di sini tempat mancingnya guys, guys di sini tempat mancingnya nih, di sini perairan yang oh, banyak aku, ikan, ya. oke kita lanjut di bawah lagi bro, sip. Oke bro, kita coba lagi di sini bro, semoga aja ada ikan baungnya bro. <tuk <tukar> Oke guys, dapat <tuk guys. Ya guys, <tuk tukar tukar. Mantap guys, lanjut. yang lucu lagi nih, Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tercapai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Capai, citi-citingnya, haha haha, rasa di haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, haha, Lanjut. Streak lagi, Bro. Nah, ini dia, Bro. Lumayan, Bro. Oke, Bro. Lanjut. <tuk> aduh, aduh, aduh, aduh. Masuk, Bang. Pak nikah enggak mau nak di makat mbak ikat nyambar lempahnya lah oke bro mantap berarti ada rajaki bro Masuk lagi mas ini serang campur lah campur dulu baik <laughs> cek lagi kali Yo, oh, sendiri, enggak, enggak. Enggak temple, bang. Rasanya ngelegar, rasanya. Lanjut makan tuh. <coughs> makan lo, Bro. <laughs> Oke, bro, lanjut, Bro. Udah Bro Mantap bro Buing bro Kan buing nih. Buing buing bambu Oke okay, bro lanjut buing, buing, bambu. Lagi, nah. Makan dulu bro Nasi ancak alias nasi kuning Mantap bro Oke okay, bro lanjut Oke okay, bro Makannya udah selesai tinggal kita Lanjut menyelamatkan ikan Ikan yang tenggelam di sungai ini bro Semoga aja ada ikannya lagi bro. Oke bro, kita lanjut. <tuh> kita hari ini menggunakan dua umpan bro, cacing sama umpan kocur. Oke bro. Kita selamatkan ikan yang yang tenggelam yang yang yang tenggelam. Trek pro. Mantap pro. <tutup> Mantap. bro keren keren pro. Trek pro. angkat <tutup> Hmm. Nah, nak Oh, mantap, strik. Bro. Streak, Bro. Oke, Bro, lanjut. Uhuh. Oke, Bro. Kawan kayaknya streak nih, Bro. Wish. Huii. Uhuh. Aduh, Bro. Streak, Bro. Sedang lah cis. Lumayan, ya. oke, Bro. Lanjut. lagi bro, mantap sih, lagi, keren guys, mantap, CS, oh, kami namanya ikat nih kita kuat ikatnya hebat mah, aduh, Halo, ini masalah yang bakat kita habis. Habis bro. Kacau nih, bro. Ini kita yang jauh sih. Kasih, bang. Nah. Tarik ke aja hmm. <laughs> lapas. Setiap. lapas. Asik. Mantap, udah mantap, udah Bro. Udah oh, bang, kapas, bang. Dek kapas, dek kapas. Baung, Bro. Langsung Mantap. <laughs> pakai kapas. Kapas. Kapas. <guluh>. Kita Wuhui. Kita tadi baung juga, Bro. Oke, Bro. Baung, Bro. Trek pertama nih, Bro umpan kucur, oke bro, lanjut, keren bro, Uhui. mantap bro, langsung <tuk> <tuk> <tuk> dikalahkan rasa ngalaga rasanya, nanya mana ku kak kita <holidays> Lagi, nah. nyukti, kan, Lapa, uang, kata, oh, dapat, dapat track, <laughs> pakai lelangan nang, oke okay, bro, ini hasilnya bro, mantap bro, lanjut, oh. <tuk> kan pegang aja, bro. Biarlah bau, bro. Yang penting ada hasil. Oke, okay, bro. Lanjut, mancing orang apa dipasang? Nih, sibuk, enggak? Enggak, enggak. <laughs> oke okay, bro pindah kembali, kembali pindah lanjut Oke okay bro, kita coba kembali di sini bro. Semoga aja ada ikannya bro. Oke okay bro, lanjut. Tarikannya wah, narik ke batu. Sudah dan tarik. Kita. Heh, tali gulurnya panjang. Ya begitu. Wadang nih nggak mantap bro. Tadi <laughs> <laughs> <laughs> mantap Track, bro. Oke bro, lanjut. Nganinnya. Tadi, ya. Oke bro, strike lagi bro, mantap bro, strike lagi bro, <tuk> ikat ntar woi, strike bro, mantap bro, oke bro, lanjut, udah nih, udah tuh mantap, bro! Hai guys, gue masih meniti, guys. Ikan mau bisa oke guys. Nih, guys, dapatnya, guys. Hum. Hum. Oke guys mantap bro <_dusuk> oke <Okay>, bro lanjut Hum. Hum. Hum. baru Hum. Hum. guys, Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. guys ini kita bongong aja, ya, guys. Nih. Mm -hmm. <laughs> Oke, okay, Bro. strike Bro. Mantap, Bro. Hui. Singkat-singkat ya lah. <laughs> Singkat ini, guys listrik bro mantap bro Uhuy. kenapa tuh nama <laughs> karoik oke okay bro lanjut oke okay guys mancingnya cukup hmm. sampai di sini dulu guys, okay, okay guys. <laughs> nah suasana udah sore dan kita mau pulang bro Oke bro sampai berjumpa lagi di episode berikutnya Dan jangan lupa Subscribe ya bro Agar channelnya semakin berkembang Oke bro Dan hasil kita hari ini lumayan lah bro Ini dia bro nah. Lumayan bro Baungnya ada tiga Dan Udang galahnya ada 2 ikan lais ada berapa ekor tuh bro oke bro lumayan bro lanjut mantap bro